Oke, halo semua, balik lagi di channel gue Cafevil. Hari ini gue pengen masang knalpot nih, Nasser Bit. Oke, jadi sebelum gua ngomongin knalpotnya, gue pengen kasih tahu dulu kalau sekarang gue pengen kecilenggang. Soalnya gue mau bikin leheran knalpotnya. Kalau lu nanya kenapa gue bikin leheran knalpot, ini soalnya knalpotnya nggak plug and play jadi, kan inlet cyber gue itu ukurannya 50 yang sekarang ini kan gue pakai kenaput pro full system tapi netherbeat gue ini ukurannya dia pakai ukuran 60 netherbeat evo2 nyebrangnya doang nih mesti muter jauh, rumah gue kan ada di kanan tempatnya ada di kiri gini nih Muterin jalan raya dulu sekarang udah sampai cilenggang nih pinggir-pinggirannya cilenggang ntar lagi udah mau sampai nanti gue tunjukin kenalpotnya kayak gimana di Bengkel ya nih. Sekarang gue mengukur kenalpotnya juga. Eh ukuran nanti tipanya seberapa. Jadi, lanjut lagi dari video yang kemarin. Jadi, knalpotnya udah kepasang sekarang, ntar gue nyalain motornya nih. Ini kenalpotnya pipanya jadi dari sini nih, ke dalam ke tengah. Bentuknya kurang lebih kayak gini nih, kalau kelihatan sama gue tambahin stiker anime di sini nih. Warnanya soalnya cocok dah. Anjing, kelakson gue, kelakson gue, soak. Coba Oke, Suaranya kita dengar Adem Ngebas sih sebenarnya Berisik-berisik Lebih ngebas suara kenal pot ini Nanti ah, okay. Oke jadi lanjut lagi Dari kemarin gue pengen ngebahas ini kenal pot Jadi gue dapet knalpot ini kan second ya Nestor Beat Harganya 2,6 juta Kalau dibanding di progo, di progo itu kan inletnya 50, dia panjang Power atas juga ada, nah, tapi atasnya itu rada ketahan menurut gua, Mungkin karena inletnya kecil Tapi kalau s serbit ini panjang inletnya gede, jadi pengeluarnya kalau menurut gue ya Jadi keluarnya dia itu lebih cepat nggak, nggak ketahan lah karena inletnya besar Gue tadi baru narik cuma dapet satu berapa ya? Satu tujuh, eh, satu enam puluh. Kalau masalah salah, saya narik ke arena. Tapi, gue. Gue ini bukan untuk CBR 2.5 RR sebenarnya. Ini copotan dari Ninja dua setengah. Mumpung ada jalan kosong coba kita tarik. Nanti ini kan depan jalan kosong ya jalan bar ini. Bisa dapat berapa kita? oke, okay, lanjut lagi kenapa gua gak ngambil akrapovic kan satu itu karena udah pasaran banget kenapa nggak aero Kalau aero itu menurut gua bentuknya biasa banget ya Kalau akra kan masih penting kayak ada karbonnya gitu tuh keren banget yang punya CBR untuk power sendiri sebenernya nesrbit ini gua kurang begitu paham ya powernya, soalnya punya gua kan telepon gua jadi gua nggak bisa berkomentar Kecuali kalau punya gue full sistem, mungkin gue baru bisa komen. Soalnya ini kan gue tetap pakai headernya header Bipro. Anjir ini kenapa stangnya? Headernya Bipro, silinsernya custom. Eh, silinsernya custom, penyambungnya custom, sama baru. Eh. pakai atinya ini. Untuk masalah power gue nggak tahu ya kayak gitu-gitu. Detailnya gimana? Tapi yang pasti kalau kalian mau ngecek bisa langsung cek di websitenya aja. Kayak misalnya mau ngecek websitenya eh websaja mau ngecek knopnya nah, servis tinggal cek ke -nya. Sama harga full system kalau yang buat cyber itu saya ingat itu, bro. 140 yen, eh 140.000 yen. Itu kalau enggak salah kalau di 18 juta full sistem buat neserbit kalau yang gua bawa itu kita suci full sistem 21 juta gila nggak dapet velok offset anjir atau marches ini ditambahin sedikit lagi ini neserbit ini lucu dia itu beda sama kayak kenal lain gitu yang apa ya titanium yang kalau dipanasi nanti jadi biru justru neserbit ini kebalikannya dia begitu Begitu dia udah panas Birunya itu malah pudar Tapi nanti Begitu udah dingin Nanti dia balik lagi ke warna semulanya Aduh aduh Mampus gue air Kita ke kanan aja Cuma mungkin Kalau menurut gue gak terkenalnya Nesserbit itu Gara-gara Pemasarannya kurang sih menurut gua. Kalau lu lihat akrab Akrapovic nih ya misal mereka itu niat banget Kayak bikin promosi videonya gitu Websitenya aja juga ketahuan lu lihat. Kalau lu lihat nih ya Websitenya Aprapovic itu lengkap semuanya Mau RPM, database-nya gitu-gitu Dibuatnya semenarik mungkin Kalau Nestor itu nggak kayak website biasa aja sih menurut gue Tapi bukan berarti produk Nestor BT jelek Ya enggak tentu enggak ya Di buku manualnya itu lengkap banget gila jadi itu dikas tahu kalau di garasi cara makan motor yang bener itu dikas tahu anjir di manualnya instruksinya lu nggak boleh misalnya apa manasin motor di dalam garasi kalau bisa cari yang di luar karena ventilasinya di dalam garasi itu minim udara suruh manasin motor tuh di situ di panduannya ada lengkap Jepang kalau bikin barang lu tau lah ya udah deh segitu dulu videonya kali ini sorry kalau videonya singkat soalnya cuma mau bikin video kenang-kenangan dong ini gue, kalau gue pernah nasi neserbit kalau kalian suka ya like kalau nggak suka tinggal dislike videonya oke okay. sampai ketemu di suatu tempat